disimak, dan tentunya harus kalian pantengin terus Indosiar, karena bakal hadir acara bergengsi yang paling ditunggu dalam acara Kiss World 2022 malam pertama, hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 jam 20.00 waktu Indonesia Barat secara langsung disiarkan oleh Indosiar Alhamdulillah, idola kesayangan Bunda Lesti dan Bapak Bilar akan dipastikan hadir di acara tersebut disimak juga di kalimat kartun info yang dituliskan oleh Bang Ariel, Bismillah, jangan lupa hari Sabtu tanggal 12 bulan 2, 2022 mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar. terima kasih itulah info yang langsung diinfokan, diberikan oleh Bang Ariel untuk warga Konoha yang selalu setia kepada Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya, para sahabat, kita lihat juga ada sebuah unggahan terbaru dari Papa Bilar. Satu jam yang lalu mengunggah sebuah postingan foto, nih lagi menggendong Baby Guzel dan Baby El. Wow, ini sih cute banget ya. Dan kita lihat ke slide berikutnya. Ini postingan foto kebersamaan Leslar dan Marjin serta Risa Kita Kita salfok dengan kalimat caption yang dituliskan oleh Papa Bilar. Foto bersama anak, istri calon mantu dan calon besan, kata Papa Bilar ya, wow, masya Allah banget, sedak dini aja. Memang BBL sudah dijodohkan dengan Bibi Guntel. Mudah-mudahan doa-doa yang dipanjatkan oleh Papa Bilal terkabul ya. Doakan saja yang terbaik pun hanya untuk mereka. Di postingan ini pun, tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan oleh para sahabat. Ya, dari Kobas. Basuki Toroji, ikut berkomentar Cute, Kakak kelihatan bakalan nambah lagi nih waktu dekat Masya Allah, tuh. Kakak Kobas, ya, sebentar lagi sudah kelihatan bahwa rezeki Bilal akan nambah lagi nih waktu yang dekat dulu. <laughs> Atau mungkin BBL punya adik, Masya Allah, banget ya Ada atas selain terbaik untuk tidaklah kesayangan kita. Kita lihat juga ke komentar berikutnya. Dari akun Instagram Merconam Score Cute mengatakan Abang L udah sama Guzel Oke, okay. gua nunggu adiknya Abang L buat anak gua, masya Allah, cute banget ya komentarnya luar biasa. Doakan saja untuk idola kesayangan, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Kita lihat juga nih ada komentar dari Mama Iis ya yang ikut memberikan tanggapan. Wega-wega, L itu pacar nangis malah asik bobo Katanya tuh, memang banget ya BBL Banyak sekali orang-orang yang gemas melihat BBL Masya Allah, apalagi ekspresinya selalu tidur Luar biasa, mudah-mudahan BBL juga menjadi kebanggaan orang tua Amin Kita lihat juga ke kabar berikutnya Kita mampir ke Angkun Hip 500 Yang menggambarkan Papa Bilar ya Disimak dulu di kalimat caption yang dituliskan jadi ini lo Sohib alasan kenapa dalam nama Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar ada Leslarnya. Tuh, persahabat ya, ini soal nama BBL ya. Di sini ada sebuah kalimat yang dijelaskan oleh Papa Bilar soal nama BBL. Kok udah ada Bilarnya, ada Leslarnya lagi? Nah, banyak orang yang salah paham. Leslar ini nama kombinasi kita berdua, nama Bilar itu nama fam, nama belakang, nama yang diibaratnya akan meneruskan supremasi dari Bilar, karena harapan gua nama Bilar ini akan menjadi nama besar, itu ujar Papa Bilar ya. Ini sih tentunya kalimat yang disampaikan ketika di vlognya Bang Dalgusman. Mudah-mudahan saja itu adalah kesenangan kita selalu sukses bahagia dan selalu dimudahkan apapun segala urusannya Amin kita lihat juga persahabat keunggah berikutnya ada sebuah info penting ya ini sih vitamin bahagia banget untuk kita semua karena sudah di-up di channel youtube nya Rizky Bilar vlog terbaru Rizky pilar main bola sama Rizky Rido kelihatan akrab banget Wow tuh silahkan cus mampir ke channel YouTube-nya Papa Bilar sekarang sudah di Alf Papa Bilar ketika momen main bola ditemani oleh Bunda Lesti dan ketemu Rizky Ridho ya tentunya kita harus nonton harus support yang terbaik apapun itu untuk Lesti dan Rizky Bilar info ini juga terdapatkan dari Lesti Bilar galeri underscore perhatikan juga dan simak di kalimat caption yang dituliskan Jus meluncur ke RB. Jadi flashback jaman berdekati awal-awal Bunda Lesti nemenin Papa Bilar main bola sama-sama pakai sepatu pink katanya tuh Masya Allah, kita lihat juga nih ke momen spesial di vlognya Bapak Bilar ya Perhatikan, ada aja kelakuan yang membuat kita ketawa gak agak bahagia ketika mau turun dari mobil saja Lesti Bilar, ini dramanya Masya Allah, persahabat ya, sampai gelut nih mereka di dalam mobil Uh, memang cute bangetnya mereka berdua Selalu saja membuat kita bahagia Mudah-mudahan sehat selalu bahagia Dan selalu banyak orang-orang yang mendukung Mendoakan untuk mereka amin Kita masih menunggu kabar dan kejutan berikutnya Jangan kemana-mana Tetap stay tune dan tontonin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru Terupdate dan terhanya selanjutnya di duduk promosi di malam hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagi menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.